Lagi dengan kami, servis Jepara Zen Longgo kita mendapatkan sebuah mesin cuci. Pada mesin cucinya, pada bagian dinamo rusak atau slot, kita tawarkan untuk pemasangan setengah pakai untuk dinamonya karena biar lebih cepat, kita untuk memasang tidak perlu menyarpis pada bagian sistemnya hilangnya pada bagian sistemnya terjadi bau atau slot oke okay, nanti kita akan memasang untuk tukar tambah untuk rekan-rekan bisa melihat untuk cara pemasangannya pada sistem oke, okay, kita lepas dulu untuk dinamo yang rusak atau yang slot karena pada dinamo ini tidak mau mutar hanya mendengung dan kita nanti akan mengganti dengan dinamo kami yang oke okay, yang normal dan kita harus membuka dulu untuk rekan-rekan bisa melihat tracknya cara pembukaan pada bagian dinamo mesin cuci pintu satu oke okay. <buk> oke okay, ternyata pada bagian poli agak besar sedikit yang punya kita kita harus mengganti untuk pendelnya kita harus cocokkan yang pas yang mana pendelnya ternyata ini terlalu besar oke okay, nanti kita carikan yang lebih kecil sedikit karena kalau kalau pakai yang aslinya tidak sampai oke okay, kita coba menggunakan pendel yang ini siapa tahu pas oke okay. sepertinya oke okay, untuk pendel ini nanti kita tinggal menyetel pada bagian baut dua buah baut dua buah, buah baut yang untuk mencepit oke okay, bisa kita lanjutkan untuk rekan-rekan videonya Thank yeah. you. dari <tuk> tadi. <tangan> Lagi pasang kunci, gitu. ini selang Nah, itu no. ya, ini. Ini bisa di correct Dia sudah di bisa, ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. saya tidak risau banyu biasa mbak pilih kalau selang colok kena lah Oke kita mencoba untuk mencuci seperti ini untuk sistemnya sudah normal untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan dapat mengetahui video updatean kami yang terbaru Oke terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami